Oke, okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik lagi di channel Amin Official Terlebih dulu Bantu untuk didukung dan disupport channel ini Semoga dapat tumbuh dan berkembang Sesuai yang kita inginkan Khususnya para subscriber yang datang dari luar Pulau Jawa Maupun daerah Pasaman Jambi, Bukit Tinggi Dan sekitarnya Terima kasih banyak atas komen Dan untuk cek unit di sini bagi teman-teman yang berminat so silakan saja di kontak person ke nomor 081374656554. Kali ini kita akan update stok khususnya di showroom Alfati Mobilindo ya, teman-teman. Kali ini ada Grand Max tahun 2017 2017 kita buka harga 107 nego di tempat. Masih orisinil dan sangat terkesan mewah sekali. Ini tahun 2017, buka harga 107 nego di tempat, teman-teman. Mobil satu ini sangat luar biasa sekali bersihnya. Kincong sekali, bersih unitnya satu ini, masih kaleng. Kita cek bagian dalam wow luar biasa sekali teman-teman next masih bersih bagi teman-teman yang berminat silahkan saja di kontak person ke nomor 08314 656554 lanjut ada juga Daihatsu Terios tahun 2018 210 juta nego di tempat tentunya next kita review 210 Bagian bumper Masih terlihat orisinal Kincong dan sangat aja Teman-teman Ada juga Mobil TRD Sport Toyota Agya Toyota Agia bisa bagus sekali. Lanjut ada juga Daihatsu Gran Max tahun 2022 buka harga 138 juta nego tempat teman-teman. Jika teman-teman yang berminat so silakan saja di kontak person ke nomor 081374656554 tentunya. Di sini teman-teman bisa nego di tempat sesuai dengan kualitas mobil yang sangat kece badai sekali teman-teman. Ini masih original dan sangat bagus sekali untuk muatan-muatan barang. Bagus sekali. Dan ada juga beberapa unit mobil yang lagi stay di sini atau dalam proses dijual. Next, bagi teman-teman yang berminat untuk melakukan cek unit silahkan saja di kontak person ke nomor empat untuk melakukan tanya jawab. 2015 buka harga 138 juta nego di tempat mystery plat B kita cek unit bagian dalam ini bagian unit dalam atau interiornya masih bersih sekali teman-teman dari dikasih jok sofa jika teman-teman berminat atau mengajukan beberapa pertanyaan silahkan saja dikontak kosong ke nomor 13 65 65 cat masih orisinil full kaleng tahun 2019 dan ada juga Xenia Xenia Xenia Xenia <laughs> Tahun 2014 berkarga 128 juta nego di tempat. Next. Ini bagian interior dalam masih sangat bagus sekali. Kita akan update stok. lanjut ada juga Kijang Tahun sembilan Lima Buka harga 45 juta nego di tempat nih teman teman <guluh> Mobil tua sekali Tapi sangat kece dan bagus Buat teman teman untuk cek unit ya Terima kasih. Semoga channel ini sangat bermanfaat sekali dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang berada di luar sana untuk melakukan cek unit khususnya di Alphati Mbulindo dengan kontak person 081374656554. Semoga memudahkan teman-teman untuk -teman cek unit di sini dan terima kasih. See you next time.